What's up guys, welcome back to my channel. Kalian siapa ngasihir gue dengan semua adem Dewa Oke, konten kali ini kita bikin konten review minuman lagi sesuai requestan kalian. Uh, yang belum subscribe boleh subscribe dulu sebelum nonton video ini. Uh, gue mau ngucapin stay safe, stay di rumah aja lah, pokoknya biar aman, biar nggak kena virus apapun buat kalian yang di rumah aja tetap lakukan hal yang positif apapun itu bareng siapapun itu bareng pacar kayak, bareng selingkuhan bareng siapa lah istri orang bebaskan aja pokoknya yang penting di rumah aja jangan kemana-mana ya jangan di kandang ayam juga oke okay, uh, jadi uh, video kali ini gue bakal review kawa-kawa ini anggur merah yang baru tapi bukan dari orang tua sepertinya dari anak muda <Lucaranya> <f1> <S3anzantes> uh, buat kalian yeah, itu aja pesan gua Stay safe, tetap di rumah aja Se sebelum uh, wabah ini selesai. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Pokoknya sehat-sehat selalu buat kalian yang belum dapat pacar, semoga cepat dapat pacar. Yang belum dapat istri, semoga dapat istri cepat. Yang pengen kaya, semoga cepat kaya ya. Yang kalau udah usah nggak kaya-kaya, pesugihan masih ada di kampung-kampung, boleh dicoba. Oke. Okay. Masuk ke konten sebelum masuk ke konten kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan jangan lupa juga nyalain loncengnya karena kalau lo nyalain loncengnya lo bakal dapat notifikasi dari setiap gua upload video di YouTube. Oke, okay? kita mulai review kau-kawanya kawa bareng istriku teranj. Dia belum pernah nyoba, gua pernah nyoba. Enggak oh, mudah. Udah lah. Oke. Okay. Mm -hmm. gur메라 kawa minuman beralkohol golongan B di bawah 21 tahun dan wanita hamil dilarang minum tuh. Buat lu semua jamet jamet ya yang masih 17 tahun masih pada sekolah nggak boleh minum-minum begini mabok-mabok goblok apain lu. nggak boleh. Kalau udah 21 tahun mahasiswa mahasiswi boleh lah. Kosan kan enak kan. Cheers dong Cheers Baunya merah tadi kan? Ya kan anggur merah emang benar. Oh, beneran Iya Belum mandi gua anjing Hah? Rasanya gimana kata kami? Asam banget hmm? Asam banget Agak tecut ya? Asam banget Iya rasanya tuh jadi Dibanding anggur merah ya, anggur oh. merah gold sama yang biasa anggur merah kan ada yang, ada dua anggur merah yang biasa yang cap gini ya ungu sama yang gold. Dibanding anggur merah yang keduanya ini lebih nggak kerasa alkoholnya kayak kayak anggur merah yang biasa sih nggak lebih nggak kerasa alkoholnya terus lebih asem kecut kayak kayak Kecut tuh, minuman apa khas Banten serang gitu tuh Gua pernah minum kecut Asem-asemnya kayak gitu sama Siapa lagi? Hmm. juga nggak ada lebih dominan asam banget rasanya tuh asam banget tuh teksturnya tuh lembut mm -hmm. tapi pas turun ke sini agak agak ada pahitnya ada anget nah anget ama pahitnya anget Am anget sama pahit beda <laughs> iya <emang> beda <laughs> <laughs> eh hey, by the way kalian yang mau baju kayak gini kemarin uh, udah lama juga sih di video yang mana ya pokoknya gue udah giveaway ke 10 orang baju kayak gini unboxing minuman juga nih kalau gak salah yang premium hmm, nggak hmm? nggak itu giveaway video yang pas intisari sama arah kalau nggak salah itu gue udah ngasih giveaway ke 10 orang buat kalian yang mau Buka baju kayak gini Let's go, kita tembusin 30.000 ribu Gue bikin giveaway lagi buat 10 orang, baju classy klesipongoshir kayak gini Di belakang sini ada logo Youtubenya Youtube, YouTube. <laughs> Oke, okay, jadi buat kalian yang mau baju ini share, jangan lupa share follow juga Instagram gue di atlasipong was here sama kayak eh uh, nama YouTube channel gue dan follow dot cila. Oke, okay, yang mau lihat toket teh anjing lu semua. Nice. <laughs> enggak enggak, yang follow-follow dia tuh banyak yang DM loh yang follow apa namanya, follow-follow instagram dia banyak yang DM hailah apalah macem-macem uh, uh, ya, yang banyak banget ya ntar-ntar dibacain lah, satu-satu lah, males anjing minum, minum, minum, minum lagi minum, minum, minum. Ini harganya Rp 60.000. Di sini sih di Bandung Rp 60.000. Nggak tahu kalau di Amerika. <laughs> Jojo anjing ke Amerika. Nggak tahu kalau di kota lain berapa. Pokoknya di di Bandung harganya sama kayak anggur merah Rp 60.000. Begitu kawan isinya ini 600 milik Alkoholnya 20% Tapi nggak kerasa alkoholnya. Mungkin ini pelan-pelan sih bakal mabok. Kalau banyak. Buat kalian, cewek-cewek yang suka minum orange juice, yang asam-asam gitu, kalau kalian minum ini cocok sih. Soalnya, asem banget, guys! Kayak ngemot jeruk nipis, bukan kontol. Ayah, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, <musik> <mencer soort> <mencer> minum lagi. Okay. Ayo kita sekok si jilat. Um, aku sendiri kek. Terus. Oke. Okay. Robo sajalah anjing lah. Hmm. Sumpah. Eh di daerah kalian ada kawa-kawa nggak? kalau nggak ada, komen di bawah Ntar gue kirim kawa-kawa, mau kan? Mau nggak? Mau nggak? Follow dulu Instagram gue, at ya. Jangan lupa Karena disitu lo bisa ngobrol bareng gue Lihat keseharian gue ngapain Misalkan gue lagi grepe-grepe atau... Lain-lainnya, kalian bisa lihat juga makanya jangan lupa di follow soalnya soalnya yang at classypung itu udah dihack orang anjing banget emang 4.000 followers doang dihack yang apa namanya, yang bisa kembaliin instagram gue gue kasih 2 juta, sumpah <laughs> gak bohong yang bisa kembaliin instagram gue, boleh uh, DM di instagram gue gue kasih 2 juta okay, serius ya tiga puluh ribu followers kita giveaway ya buat 10 orang baju kayak gini mungkin ada desain baru nanti okay. tahu. pokoknya follow aja instagram gua ikutin seharian gua ntar okay, lo iya, liat iya. sendiri deh film ya kamu Jadi si kaw kawain itu belum banyak apa belum banyak beredar di toko-toko jamu atau ya ruko-ruko yang biasa jual minuman kayak gini belum banyak beredar jadi cuman misalkan di Jakarta cuman ada di sini misalkan di Bogor cuman ada di sini di sini, di sini, di sini. belum banyak nah jadi pasti banyak juga yang belum nyoba yang suka minum Terus nyobain sih, worth it. 60.000, sangat terjangkau, worth it. Kamu harus minum, cekokin cewek sampai sana, eh, eh, Dan kalian kamar harus kau gak, anjing. Biar setengah botol aja itu udah miring. Lumayan, lumayan, lumayan kalau uh, buat cekok cekokin mah, sumpah. udah mabok duluan nih lo ya yeah, i know aku makan sanak semempat tadi aku <laughs> sumpah kalau kalian minumnya sambil duduk kalau kalian berdiri pasti bakalan goyang tapi yeah. kalau kalian minumnya sambil berdiri kalau kalian goyang hahaha <laughs> changing mengeras mulu belum aja ah. diikat gua sama gua di kamar ya ya ya ya oh, ya ya ya ya uh, uh, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Thank you yang udah nonton jangan lupa like comment share and subscribe tonton juga video-video sebelumnya dan jangan lupa ditonton iklannya juga jangan di skip ya anjing gua pengen cepet cepet kayak yang oke thank you sekali lagi jangan lupa follow instagram kita at washir dan s oke nah itu instagram kita kalian boleh follow thank you so much di pos pemungkas dan Cila pamit, bye bye. bye.